satu lagi jangan lupa Follow akun sosial media gue Semuanya ada di kolom deskripsi so, Langsung aja kita meluncur ke Jackie Chan Stone Master Oke saatnya kita mencoba Peruntungan Lagi Masih di Level 2 Chapter 2 Apakah kali ini kita Apakah kali ini kita mulu Apakah gua kali ini Beruntung Mari kita lihat, soalnya ini makin kesini makin sulit ya. Itu baru, baru di level 2 loh, belum nanti ke depan yang level 10 gitu, level berapa? Wow, so special! Wow, so special! Oke, okay. kita lihat aja, rintangannya aja baru mulai udah begini tuh. If you want me, you have catch me mati mati kau sini sini kalau berani hmm. lagi ngapain sih hmm. Susu. Ah, meninggal langsung dia bos bahwa pakai lama langsung meninggal ya ambil kepala naga dulu bro tuh kepala naga lucky me lucky me lucky me kok dia nggak ngomong gitu ya di sini ngomong ya kita main cepot aja nih bro nih ini mereka keroyokan soalnya nih curang kita tinggal kabur nggak penting. Mampus gue tinggal kabur Gila jago parah gue ya Sini-sini loh kalau mau dipukulin sampai meninggal sini Hei hei hei Boom Gokil gak tuh Oh, lewat atas kemarin kita bro tuh kan bisa up jago banget tuh Apa ah. parah kepala naga lagi dapat? Oke okay. ini lumayan nih lumayan ribet nih hep Uh, pokoknya kakinya harus tinggi banget dulu baru bisa Hmm, kan? Ngeri cuy deg-degan anjing gua Ngeri parah Oke okay. Nah ini apaan lagi nih dikejar-kejar kapal sekarang Enggak dong Mesti dikejar kapal Oh gak akan bener kan gua kan gila langsung disambut bro kita bro sama musuhnya popa ya ini ya Brutus Brutus Brutusaurus wow ya baru mulai anjing ayolah kemon bro langsung diceburin gua sekarang nggak ada pembatasnya lagi tuh sulit bedah bisa bisa, bisa yuk kita berarti mainnya jadi pinggir-pinggir di tengah, bro. Come Nah, ini kesempatan yang bagus nih. Anjing dikeroyokin mati hmm, Matikan lo. Ini di atas ada apa ya ada apa-apa ya Oh itu ada tuh dia tuh kita harus naik dong sampai me, wah sulit lagi anjir anjing banget anjing win. banget itu Aku lagi lompat ditonjok anjing cemen banget Musunya popa ya anjing ya Brutus, Brutus. Tahu namanya Brutus kan ya? Apa namanya Apa kita cabutnya ini kita tinggalin ini dia nih? pada nih. Tuh, dikeroyokin Wah Sini kalau berani satu-satu anjing lo. Matikan lo. Matikan lo. Anjing lu lo? Ini lo jan kapur goblok. Jemen banget lo. <tuk> ah! Fucking shit, fucking shit nyebur dulu anjing. Soalnya enggak ada pembatas ya. ini agak rumit anjing. Lucky me, lucky me, lucky me. Kita di sini harus santai, tenang, nggak boleh marah-marah, nggak -marah, boleh Emosi tetap cool, tetap tenang, bro. Tenang, bro. Tenang, bro. Hai, hai, jangan ke pinggir-pinggir dong. Ayo dong, iyalah, oh, oh, enggak fair nih. Lu kedua gue now, sendiri okay? anjing. Kita bawa dah ini dah. Kan, hmm. nah, gue punya senjata, lu eh hey, jangan ke pinggir-pinggir ngeri banget anjing ayolah kita main basic aja What lah daripada the... nyebur ya kan ngeri banget kita tonjok tendang-tonjok tendang aja udah Berarti ya? itu ada, tapi padahal kepala ya, kepala naga ya. Oh, ini hey, ngeri banget, cuy! Nyaris banget deg-degan, anjing deg-degan, parah, anjing ngeri banget. ngeri ini sampai sepanjang apa lagi nih ya? apa sekarang? Oh, Apakah kita harus ke sana. Hujan ikan, guys, gokil. Oh, apa? anjing gua nggak tahu itu babi, babi. Gak usah ketawa, Pepe oke kita mulai lagi, bisa ini bisa yuk kan ya hanya yang benar-benar kejungga harus go nothing, nothing. ya kita main cepet aja yang penting level ini harus finish harus finish harus selesai walaupun caranya alright alright alright Chef. Chef. Attack saya gayaan, loh. Hmm, Seru nih kalau dapat senjata gini nih bisa fungfuin dia pada Terus meninggalkan langsung aja Kayaknya susah banget nih cari kepala naga yang kuning ya padahal sebenarnya ada loh kalau dicari. Oke, okay. oke okay, kita main cepat aja nih. Oke. Okay. Wow, so special. Yo yo yo yo yo, yo. cepat cepat cepat cepat.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 Konten selanjutnya Gue Asti Cabut